Mari kita ikuti bersama-sama Jinising Tembung Jinising Tembung Macam-macam kata Miturut ahli tata bahasa tradisional Espatmo Sukoco dalam buku Paramosastro Jawa Jinising Tembung Kaperang Ono Sepuluh Werno Sehingga enam Tembung Keterangan Kata Keterangan yaitu Tembung engkang merangaki tembung aran Tembung kahanan Dan tembung krio Artinya Tembung katerangan Yaitu sebuah jenis kata Yang berfungsi untuk menerangkan kata benda Kata sifat Dan kata kerja Jadi untuk menerangkan kata benda Kata sifat dan kata kerja Contohnya rodo banget lagi arep wis kira piro, piro nisor lor duur Petan, tengah lansak panunggala ini keterangan lak teruski ke, sing pitu tembung pangwuh utawa kata seru tembung pangwuh yaiku tembung sing merata leake pangwuh utawa seru utawa sambar dalam bahasa desa kata seru yang biasanya diberi tanda seru contoh lho wah eh aduh oh ah hmm, astaga astavirmo. nah ini contoh tembong-tembong kata seru dipasangkan oleh amboi aduhe dan seterusnya sing kapewulu tembung panilah atau kata sandang tembungkan kanggu kangguni lah nilah kit tembung aran jadi tembung ini digunakan untuk dipasangkan pada kata Aran, kata benda dan bisa pula pada orang contoh si sang si sang Sri yang sang yang Piai kanjeng Gusti lancak panung dalam ini ini biarannya panila kata sandang Tak terus ya sing ping songo Tembung panggandeng utawa kata sambung Tembung sing diinggung gandeng utawa nyambung gagasan loro utawa luwe artinya kata yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat sebagai kata sambung bekas sedesa dan, dan atau sebab dan sebagainya ini bosu cowok, kak nyoto contoh ini, lan kowe, lan karu, dini amargo, jalaran ewandini, sebab, nanging mulane, banjur supoyo, sanajen, jalaran yen, menowo lan sak, panunggalane ini kaku gandeng, tembung ngarep kalau bu bune sing pungkasan tembung ancer ancer utawa kata depan tembung sing manggone ono ing ngarepe tembung aran sifat lan keterangan. artinya kata yang terdapat di depan kata benda kata sifat dan kata keterangan kanyoto Haisko menyang denning kanggggu marang kabeh iki manggone ana ngarepe tembungaran tembung sifat lan katerangan utawa semua ini terdapat di depannya kata benda kata sifat dan kata keterangan Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi para Paramasastro jinising Tembung. Terima kasih telah belajar bersama dengan saya. Semoga eh, mas sinau masalah sinau bareng khusus para masastro khusus si pun Tembung moga-moga sakit manfaat. Nah berkaitu madang koros doyo, silau, engkak wiatan khususipun, engkak wiatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Cekap semantan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabilai taufik wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.